Nah, sahabat, ini dia cara mengembalikan file yang terhapus di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengembalikan file foto atau video yang terhapus di HP Infinix, untuk langkah yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Playstore ya guys ya. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Playstore. Bagi sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Playstore-nya, kemudian langkah selanjutnya kita telusuri aplikasi dan game di sini ya guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan recovery ya guys ya jika sudah diketik kemudian kita langsung cari saja guys. Bagi sahabat di sini ada e, banyak sekali aplikasi dumpster ya guys ya. E, aplikasi tempat daur ulang. Di sini kita pilih saja Dix Digger Photo Recovery yang ini ya guys ya. Dix Digger Photo Recovery. Kemudian langsung saja kita install ya guys ya. Nah, sahabat sambil menunggu e, aplikasi yang terpasang.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 Kemudian di sini izinkan uh, Disk Digger mengakses foto, media, dan file di perangkat kita izinkan. Oke, okay, sedang menyekan file-file uh, yang terhapus ya guys ya. Kita tunggu loading loadingnya guys ya. Baik sahabat, ini adalah foto-foto yang kemarin saya hapus ya guys ya, dan ternyata masih nampil di sini guys. Wah keren banget nih aplikasinya cuy ya bisa recovery uh, foto yang terhapus nih guys ya udah lama ini ya se aneh udah lama hapus uh, foto yang ini nih gitu guys <laughs> foto logo channel ane ini guys ya Coba kita akan kembalikan foto logo ini yang terhapus lama nih guys ya di memori HP infini guys kita klik centang ya guys ya di sini kita klik centang kemudian kita klik tanda tiga ini ya guys ya kemudian di sini kita recovery this file, atau kita klik save this file locally untuk menyimpan uh, di drive C atau drive uh, kartu SD, guys. Ya, kita uh, pilih save this file location. Oke, okay, kemudian kamu tinggal pilih saja lokasi yang ingin kamu simpan fotonya kembali, guys. Ya, di sini kita pilih folder picture aja deh. Nah, di sini, guys, ya gunakan folder ini Oke okay. kemudian kita izinkan ya guys ya saving Oke okay. disitu kere komplet coba kita lihat ya guys ya Oke okay, sahabat ini dia fotonya yang setelah di atau setelah kita kembalikan lagi ya guys ya foto ini sudah lama aneh hapus guys namun masih bisa di kembali atau dikembalikan lagi guys Wah keren banget ya guys ya aplikasinya mantap sekali